dan tenaga pendidik di SMP Huda yang terakhir penutup dan sehabis menutup akan dilanjutkan materi yang insya Allah akan dipimpin oleh panitia guru SMP Nuruluda yaitu Budina Nur. Baik, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Baik kita lanjut Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya Kita masuk ke acara yang ketiga Yaitu mendengarkan Sambutan dari kepala sekolah Serta pembukaan MPLS tahun 2020-2021 Untuk beliau Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Semoga kita dalam kondisi sehat Uh, salam kenal Nama saya Ibu Dewi Lukitasari Sebagai Kapset SMP Nur Buda. Dalam kegiatan ini uh, Saya sebagai Kapset SMP Nur Buda mau Membuka Kegiatan MPLS Pada Tahun Ajaran 2020 dan 2020, 2021 Apa sih MPLS itu? MPLS adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan uh, ke peserta didik apa yang ada di sekolah jadi MPLS itu sangat penting bagi peserta didik baru untuk mengenal sejauh mungkin uh, apa sana-apa sana yang ada di sekolah yang dituju jadi MPLS itu dipergunakan bagi siswa baru untuk memperkenalkan apa aja yang ada di sekolah tersebut jadi Kegiatan MPLS ini sangat diharapkan untuk peserta didik baru melaksanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga dalam MPLS ini nanti kita ada tata tertib atau peraturan yang harus ditaati oleh siswa baru. Semoga anak-anakku sekalian dalam pelaksanaan MPLS ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga anak-anakku bisa bisa menyelesaikan kegiatan MPLS ini selama tiga hari yaitu dimulai dengan hari Senin, Selasa dan Rabu Kegiatan MPLS ini adalah untuk memperkenalkan kondisi yang ada di sekolah kita yaitu dari sarana prasarana e, mengenai pendidik dan guru serta kegiatan yang ada di sekolah tersebut jadi kegiatan MPLS ini sangat penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lebih jauh apa aja yang ada di sekolah tersebut. Sehingga harapan uh, dari saya, anak-anakku sekalian ikutilah MPLS ini dengan baik supaya anak-anakku sekalian bisa sukses. Mungkin cukup sekian dari kami. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.